Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ibu sekalian. Saya akan memperagakan penyembuhan ambeien tanpa operasi. Ya, saya telah membuktikan saya punya ambeien, kemudian saya melakukan gerakan ini yang didapat dari teman, dan alhamdulillah bisa sembuh. Bapak ibu sekalian, gerakannya sangat mudah, asar rutin. Maka insyaallah, ambeien Anda. Akan sembuh Gerakannya sederhana Dan sangat mudah diikuti Asal rutin seperti ini ya, Jadi duduk dalam keadaan Santai Kemudian kaki di kan Direnggangkan Dan ini kedua telapak tangan dirapatkan Telapak kaki dirapatkan Kemudian dipegang Dan langsung digerak-gerakan Cukup 10 kali Dan ini ternyata akan menghilangkan ambeien yang ada di tubuh kita. Seperti ini, kalau kita balik, kita lihat dari samping seperti ini gerakannya. Cukup 10 kali setiap hari, setiap bangun insyaallah ambeien Anda akan sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.